Oke rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya di AgriPolis Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan kepada rekan-rekan sekalian Bagaimana perkembangan ikan nila dalam 100 hari pemeliharaan Yang didukung oleh pakan alternatif berupa ajola mikropila Kita akan lihat bagaimana pertumbuhannya Apakah pertumbuhannya sitik atau malah tidak sesuai dengan harapan nah, kita lihat dulu nanti kita rekan-rekan nanti akan kita lihat, kita bongkar kolamnya, nanti akan kita timbang bobot ikannya apakah sesuai pertumbuhannya dengan sistem yang saya pakai merupakan sistem sederhana yaitu sistem kolam terpal menggunakan air mengalir atau water flow apakah perkembangannya cukup signifikan saksikan terus rekan-rekan tapi dari sebelum itu di subscribe dulu dan pencet tombol loncengnya, serta like and comment-nya untuk mendukung channel ini agar kedepannya lebih berkembang. Oke, rekan-rekan, kita menuju TKP. kita akan melakukan proses pengurasan terhadap kolam terpal milik saya yang berisi ikan nila nah, saya mau lihat seberapa perkembangan ikan nila yang berada di kolam ini apakah perkembangannya cukup signifikan atau dia malah lambat perkembangannya? Nah, ini kita coba ambil sampelnya sampel ikan ikan nilanya nila segini rekan-rekan nilanya ini sampel nila umur nah segini rekan-rekan ini umur 100 hari dari tebar benih ukuran satu sampai dua senti, rekan-rekan Kalau kita ada sarung tangan, pergunakan sarung tangan, rekan-rekan kalian Karena ikan nila ini durinya tajam Kalau kena tangan, lumayan sakit ini lagi nggak ada rekan-rekan jadi terpaksa saya pegang aja dengan tangan kosong nah, ini ukuran yang sedang ya rekan-rekan lumayan pengembangannya rekan-rekan ini kalau untuk konsumsi rumah tangga sudah cukup bisa dimasukkan konstruksi rumah tangga ini kita akan coba timbang rekan-rekan berapa bobot dari ikan-ikan ini kita coba timbang rekan-rekan 200 gram rekan-rekan 200 gram satu ekor 200 gram Yang ukurannya sedang Yang ukurannya sedang kurang lebih 190 gram jadi rata-rata sama rekan-rekan oke rekan-rekan sekalian kita sudah melihat bersama-sama bagaimana proses pembongkaran kolam terpal milik saya dan kita lihat perkembangan ikannya bobotnya pun sudah kita timbang. Itu salah satu sampel kolam terpal milik saya rekan-rekan. Itu rata-rata hampir besarnya sama kolam-kolam yang lainnya pun pertumbuhannya hampir merata rekan-rekan. Itu dari 1.500 ekor ikan kalau kita pukul rata-ratanya satu kilo isi 6 nah, kalau tadi itu timbangan rata-rata bobotnya 200 gram per ekor jadi satu kilo isu lima nah, kita ambil lebihnya saja rekan-rekan satu -rekan, kilo isi 6 jadi kurang lebih 1500 ekor itu kita mendapatkan bobot ikan saat ini adalah 250 kilo kita ambil pengurangannya saja penyusutan kalau-kalau dia di dalamnya masih ada ikan-ikan yang lebih kecil kita ambil saja di angka 220 kg rekan-rekan dalam 100 hari pemeliharaan 1500 ekor pakan yang saya habiskan untuk pemeliharaan selama 100 hari tersebut yaitu berupa pelet PF800 sebanyak satu sak 10 kg satu sak PF800 dan satu sak PF1000 itu juga 10 kg 2 sak E, bukan 2 sak, 1 sak 781-1 itu 20 kg dan 2 sak 781-2 nya itu berapa bobotnya kalau min 2, 1 saknya itu 30 kg dan 2 sak 781-3 atau 781 polos yang 1 saknya itu berisi 30 kg jadi total pakan yang saya habiskan berupa pakan pelet total keseluruhannya selama pemeliharaan selama 100 hari ini berjumlah 160 kg dan saya mendapatkan bobot ikan yang berada di dalam kolam saya sebanyak ambil pukul kecilnya saja 220 kg nah, jadi cukup FCR cukup memuaskan bagi saya perkembangannya cukup memuaskan nah, Bagaimana saya bisa mendapatkan FCR atau bobot ikan yang memuaskan tersebut rekan-rekan pada video saya sebelumnya itu sudah saya jelaskan penggunaan pakan alternatif yang saya pakai untuk pemeliharaan ikan nila milik saya Yaitu pakan tambahan ajola mikropila Jadi dalam sesi pemberian pakan itu selalu saya berikan pakan alternatif berupa ajola mikropila Yang setiap waktu, setiap saat saya berikan tergantung stok ajola mikropila yang saya miliki Jadi saya berikan, saya berikan sehingga penggunaan pakan telet dapat ditekan Rekan-rekan, ya, itu aja informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Nah, boleh dicoba rekan-rekan sekalian boleh diambil contohnya di rumah bila memang di rekan-rekan mempunyai kolam budidaya, nah, budidayakan juga ajalah rekan-rekan. Jadi bisa menghemat-menghemat-menghemat dan menghemat pakan kita rekan-rekan demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dari pemeliharaan ikan nila. Terima kasih telah menon, e, menyaksikan video ini, menyimak video ini. Bila Tidak. ada di kolom komentar Bila video ini bermanfaat silahkan di-share rekan-rekan. Jangan lupa like ya. Oke, terima kasih rekan-rekan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.